Eh, kau bener banget deh. Ini tempatnya enak banget, Instagramable gitu, sama nyaman banget lagi. Sayang ya, kamu ada di luar kota. Iya. <laughs> enak ya, kalau semua orang kayak tetangga kita yang on, on itu ya, yang gak seberapa itu. Eh. Uh... Tapi gimana ya kalau misalnya dia sadar kalau kita udah nipu dia? Dia kan on, kerjanya juga agak jelas, pengangguran palingan. Makanya dia itu mudah banget kita tipu kan? Iya, tapi kalau misalnya ternyata dia anggota intel atau polisi yang lagi nyamar gimana? Waduh, mainmu kurang ada, Beb. nggak mungkin lah dia itu anggota intel, badannya kurus, krempeng, kayak kurang gisi gitu. Ya udahlah ya, yang penting window shopping gitu deh Eh udah dulu ya, mama aku lagi minta nemenin shopping nih Oke Beb, see you, ya, see you. Ada cewek cantik tuh Gayanya eksotis banget Boleh nih, boleh gue Gue coba gangguin aja kali ya kan udah punya duit banyak hasil meresi on yang guys seberapa itu. Halo Mbak, sendirian aja nih. Boleh numpang duduk? Aduh lama jawab. Udah duduk aja lah. Halo Mbak, lagi sendiri ya? Iya. Kenalin? Belum kenal aku ya? Makanya nonton YouTube Velas Army Pasti itu ada aku kok Kamu terkenal ya? Emang terkenal? Oh iya Mbak, dari tadi sendiri aja nih Jaman milenial loh Mbak Masa nggak ada cowok atau apa sih? Gimana sih Mbak, tipe cowoknya? Ya bukan kayak kamu Oh udah, udah tahu udah tahu. Pasti yang kaya, punya banyak duit gitu kan Tenang Mbak, semua kriteria itu ada di aku kok Emang kamu kerja apa? Saya pebisnis Mbak Banyak ada properti, perhotelan, lahan udah saya banyak mbak makanya kan ini mbaknya duduk sendirian kan ya pesen minum doang pasti nggak punya duit buat makan kan udah mbak pesen aja semuanya pesen saya, saya aja yang bayar pesen aja mbak minum minum minum mbak ketimbang nanti semakin kurus kan udah penipu bajul lagi hmm enak ya nongki nongki di sini ya Bang, Al, ngapain ke sini? Hmm, ini kan kafenya temenku. Ini kenalanku yang punya aku sering ke sini. Lah, kamu ngapain di sini? Kok kayak orang kaget gitu? Ih, masnya salah paham bukan kayak orang kaget. Soalnya kan muka-muka hmm. masnya hmm. ini bukan orang elit. Gak kelihatan kayak anak sultan. Mana bisa? Biar di kafe kayak gini, ah, kan? Udah, udah, udah gini aja. Aku di sini gak mau buang-buang waktu. Aku di sini mau nagih balik duitku. Aku gak butuh, apalah pokoknya. Mana kembali duitku sekarang? ngaco, enggak sudi aku duit. buat buat kalian Duit semua. yang mana? Duit yang mana? Ini aku beli makan minum pakai duit aku sendiri, bukan hmm. pakai duit kamu. Masih bisa akting ah. <laughs> Buktinya mana? Buktinya mana? Harus bereskan hmm. bukti dan data gitu-gitu. Dari awal ketemuan aja udah kelihatan kalau baju sama celana yang dipakai Mas Lusi itu cuma barang kafe doang. Kelihatan bajunya lusuh dan mudah pudar. Baju branded, gak mungkin gampang pudar. Lalu HP yang ada di saku juga bukan HP mahal, HP biasa. Udah retak lagi. Mungkin itu juga bekas ngutang sama orang. Padahal gayanya metropolitan Gaul kayak gini, masa gak gengsi bawa HP jelek deh. Dari mukanya ada bekas-bekas jerawat yang nggak ada dirawat sama sekali. <laughs> kalau orang kaya dan metropolitan asli pasti sudah bukan perawatan yang mahal biar bersih itu muka. Dari freezer yang dipakai ada bekas remah roti, bekas buangan restoran. Warnanya agak kusam, terus ada sebagian berjamur. Gak mungkin orang kaya mau makan roti berjamur kecuali kalau nyentrik ya eh terakhirnya waktu ditagih sama Yanva malah muter-muter aja ngomongnya mana acting bawa tas belanja branded padahal isinya cuma kertas kertas kadok doang konklusinya Mas Jul cuma orang biasa yang suka ngutang tapi gayanya selangit bahkan gak mungkin sanggup buat beli minuman di kafe kayak gini kalau gak ada dapat duit dari nipu atau ngutang sedangkan Mbak Jem itu cuma salah pergaulan aja aslinya emang dia punya duit tapi gampang banget dipengaruhi sama Mas Jul Bani Bagung please, gak mungkin aku segampang itu kasih duit 100 juta ke orang yang baru kenal kalau bukan ada maunya oh jadi kamu itu penipu ya sama penipu masuk lagi aduh sakit lagi gerak-gerak kamu nih ngebacot ngomong gak ada filternya aku jadi kehilangan gebetan kan Hah, kamu itu ya masih sudah nipu masih aja bisa mikir cewek ya bajul beneran Hah? siapa yang nipu yang nipu tuh Jamie ya. aku aja nggak kenal kok sama dia kok kamu nuduh-nuduh aku sih oh masih bisa akting pura-pura amnesia gitu ya nih buktinya hmm, udah Gimana? oke, uh, uh, um, oke. Okay, okay. Aku aku aku bisa jelasin semuanya, Bang. Kita sekarang ngopi dulu ya. Jangan emosi. Kita harus berpikiran yang tenang. Oke? Okay, oh, ngopi, ya. <laughs> oh, gitu. oh, <laughs> ngopi dulu udah, ya. hilang kalau udah ketahuan kayak gini. Udah mulai hilang, karena kamu ingetin Ngopi dulu ya, jangan-jangan marah-marah. Udah-udah gini aja deh. Aku mau pokoknya dokumenku yang kemarin itu yang dijanjiin itu datang sebelum sore ini ya. Kalau nggak aku lapor polisi. Oke? Okay? Dah, hmm. aku pergi dulu. Ciao. Makasih ya Mbak, udah jadi guestar dan makasih juga kenang-kenangannya udah ditampar <laughs> Baru kali ini loh aku ditawar sama cewek Iya, yeah, yeah, yeah. sama-sama Nah, hmm. jangan lupa ya guys untuk terus saksikan keseruan kami di Youtube VELAS ARMY Jangan lupa subscribe, share, dan komen, dan follow IG kita masing-masing